Sahabat, ini musim kemarau. kan ya. E, kasih gula satu sendok, masukkan ke dalam air satu ember penuh. Terus kita campur air jakaba ini. Air jakaba cukup dengan satu gelas. Ya. Nah, kita cara mengguyurkannya begini, takarannya nah, dalam satu ember ini cukup dengan satu gelas. Gini sahabat, gini sahabat. Oke, kita aduk memupuk ke jeruk ya jeruk jeruk nah, udah cukup itu.